Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Rival Kediri, Jawa Timur Oke sahabat Bediler, dimanapun kalian berada semoga saya selalu ya sahabat bediler dan kali ini saya akan mengulas senapan angin yang sangat saya rekomendasikan bagi sahabat Bediler yang masih pemula karena senapan-senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller dan dengan harga 1 jutaan aja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 senapan angin subfusion 2565 gamo full hitam jadi seperti ini ya sahabat bedir untuk tampilan senapan anginnya nah untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu 65 cm yang memiliki di 9 alur di dalam larasnya ya sahabat bedilan dan untuk diameter dari tabung senapan angin ini yaitu memiliki diameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun sistem pompa uklik yang minimal pompanya hingga mencapai 7 kali dan untuk maksimal pompanya bisa mencapai 20 kali pompa ya sahabat bedilan jadi semakin banyaknya pompa yang diuklik dari senapan ini, maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan hingga mencapai 650fPS dan untuk e, popor dari senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan ya sahabat be jadi memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya yang sangat lembut kuat dan juga kokoh dan di belakang dari popor senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu, jadi e, penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus agar memberikan kenyamanan sahabat bedir saat berburu ya Oke sahabat bedir yang terakhir untuk e, harga dari senapan angin ini dibanderol mulai dari harga satu jutaan aja sahabat sudah mendapatkan senapan angin sub klik sekeren ini ya sahabat bediler nah dengan harga segitupun sahabat juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mini tester kemudian ada peredam standar tali sandang dan pastinya untuk senapan-senapan angin ini sudah ada STKS nya ya sahabat bediler jadi ada surat tanda kepemilikan senapan angin Nah jadi senapan senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat Bener, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah dan bagi kalian yang ingin tahu harga secara full setnya ataupun Ingin berminat membeli senapan-senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya Air Rifle. Nah, untuk informasi pembeliannya nanti akan saya taruh di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat Bediller. Oke sahabat bediler, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, comment and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa